Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu yang saya hormati Marilah Kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Dimana pada kesempatan ini kita bisa hadir Untuk mengikuti kegiatan kita yaitu penyebasan budaya positif di sekolah Dan di sekolah di kelas kita semoga setelah kegiatan ini kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing bapak ibu yang saya hormati supaya lebih greget kita pada materi ini mungkin bapak ibu sering mendengar istilah budaya positif tapi pada kesempatan ini kita akan memperkuat untuk memperkuatnya kita simak dulu uh, refleksi kita mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar Apakah siswa kita sudah disiplin Itu pertanyaan kita Jadi di kelas kita itu siswa kita sudah disiplin atau tidak Jadi yang dapat mengetahui itu adalah diri kita sendiri Yang kedua apakah, apakah Bagaimana cara kita mendisiplinkan siswa Apakah yang mendisiplinkan siswa itu Guru Atau pas sekolah Atau Siswa itu sendiri Atau orang tua Kenapa? Itu pertanyaannya. Mungkin uh, Bapak Ibu akan menjawab. Kalau menurut Ibu, Umi Iya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama terima kasih Umi. Jadi menurut Umi disiplin itu diawali dari rumahnya karena itu adalah sekolah yang pertama dan diperkuat di sekolah. Okay. Kalau menurut yang lain bagaimana? Okay. Ya, silakan Ibu Lisa. Uh, ya, terima kasih. Uh, menurut saya disiplin itu kita mulai dari diri kita sendiri. Uh, bagaimana kita mendisiplin diri kita sendiri baru kita mencontohkan kepada orang lain atau kepada siswa kita uh, bahwa disiplin ini benar-benar kita harus tumbuh kembang dalam diri kita dulu. Baru kita membebaskan pada di rumah kita, maupun di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Berarti Indonesia mulai dari diri kita sendiri. Ya, dua itu sangat seru nih. Uh, ada yang dari rumah, lebih dulu dari perempuan di sekolah, dan dimulai dari distrik Nah, untuk mengetahui itu, mari kita lihat pertanyaan pertanya apa jawabannya, bahwa jika kita menjawab bahwa yang mendisiplinkan siswa itu adalah guru, orang tua, sekolah itu kurang tepat kurang tepat kok bisa kurang tepat? apakah sekolah tidak boleh mendisiplinkan siswanya? tentu jawabannya bisa tapi itu kurang tepat karena itu sifatnya sementara yang mampu mendisiplinkan dirinya itu adalah diri kita sendiri berarti siswa itu sendiri karena kalau siswa dapat mendisiplinkan dirinya berarti dia sudah mampu mengontrol dirinya Sebagai pertanyaan pertama, dapatkah kita mengontrol anak-anak kita? Ya anak kita keluar dari kelas sedikit aja, kita sudah tidak bisa mengontrolnya Itu sebagai bukti bahwa yang mendisiplinkan diri itu adalah siswa itu sendiri Kecuali dia memberi izin kepada kita maka kita dapat mengontrolnya dan itu sifatnya hanya sementara Baik Bapak Ibu Lalu bagaimana cara kita supaya Siswa kita menjadi pribadi Yang dapat mengontrol dirinya Sehingga nanti mereka mampu Mendisiplinkan dirinya Nah ini yang perlu kita bahas Untuk mengawalinya, Apa yang terbayang Dalam pikiran Bapak dan Ibu Jika mendengar Kata disiplin apa yang ada dalam diri kita jika Pembedaan istilah disiplin Mungkin ada yang mau dia? Uh, Ya terima kasih uh, Menurut saya Kalau disiplin itu Misalnya ada aturan Aturan misalnya Sudah ditentukan oleh sekolah tersebut Bahwa masuknya jam 7 Kita benar-benar disiplin Sebelum jam 7 kita sudah uh, Berada di sekolah Dan mulai masuk jam 7 memulai pelajaran itu pula dengan misalnya kita berpakaian pada hari Senin dan Selasa siswa memakai baju seragam putih merah perempuan bergama Islam memakai jilbab rapi dan laki-laki memakai celana panjang mungkin itu salah satu contoh dari pedagang yang ada dalam pikiran saya tentang disiplin. Ya berarti kata kuncinya aturan, aturan. aturan. aturan. Yang lain gimana? Tata tertib ya, umi ya. Berarti aturan, tata tertib, tata tertib dalam peran. Artinya uh, aturan gitu ya. Ya baik. Memang, oke okay, kita lanjut ya, ben. Memang kita kalau mendingan kata disiplin yang ada dalam peran kita itu adalah aturan, hukuman, penghargaan seperti itu ya bapak ibu. Tapi sebenarnya itu tidak salah. Tetapi itu masih keliru. Karena memang selama ini kita didoktrin dengan itu semua. Yang ada dalam diri kita itu kalau disebut disiplin maka akan terbayang sebuah aturan, ya, sebuah hukuman, sebuah penghargaan. Tetapi semua ini masih kurang tepat. Ya, Di sini ditulis kurang, eh, keliru ya, ya kurang tepat itu bahasanya. Lalu apa yang tepat menurut kita? Mengapa aturan ini? Uh, penghargaan hukuman ini kok kurang tepat gitu, maksudnya nah teman-teman bapak ibu yang saya hormati sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sejalan dengan pendapatnya Diana Gosen ya dalam bukunya uh, Restrict Tuning School uh, Disiplin tahun 2021 mengatakan bahwa disiplin itu kata lain dari belajar jadi belajar itulah disiplin nah seandainya seorang itu melaksanakan sebuah kegiatan belajar, maka dia akan paham sebuah nilai sehingga nanti akan muncul uh, motivasi internal. Kalau sudah muncul motivasi internal, maka dia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Itu gambaran awal bahwa disiplin itu adalah belajar. Ya kata lain dari belajar. Nah, selanjutnya, karena disiplin ini adalah belajar, maka dia memiliki kesadaran dalam dirinya Sehingga lahirlah motivasi Motivasi untuk melakukan uh, Sesuatu pekerjaan Atau apa saja yang ingin dia lakukan Tetapi perlu kita ketahui bersama Bahwa ada tiga Motivasi manusia Dalam hidupnya Yang pertama Adalah motivasi Untuk menghindari Ketidaknyamanan atau hukuman Jadi orang itu Ada orang yang berbuat atau melakukan sesuatu karena dia termotivasi untuk menghindari hukuman Atau ketidaknyamanan, contoh gini Ada siswa kita yang datang di sekolah Dia pagi-pagi sudah datang dengan melaksanakan pikirnya Kalau seandainya dia beralasan supaya dia tidak dihukum oleh siswanya Berarti dia melakukan kegiatan itu termotivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan ya rasa takut Motivasi ini bukan tidak benar-benar Cuma dia tingkat rendah Artinya sifatnya sementara Contoh kalau seandainya guru nggak ada Mungkin dia akan mengatakan begini nggak apa-apa terlambat nggak pikir Gurunya tau nggak ada Jadi nggak permanen dalam diri siswanya Nah motivasi yang kedua itu adalah Dia ingin mendapatkan reward imbalan dari orang lain nah, Jadi dari orang lain Misalnya kalau anak tadi datang pikir dia mungkin ingin dipuji bahwa dia anak yang rajin uh, ingin diberi penghargaan apalah dari gurunya ini juga sifatnya sementara sebenarnya memberikan juara untuk siswa itu seperti kita menghukum misalnya anak kita harus juara satu kalau nggak juara satu nanti dia akan drop dia malu bahkan ada juga anak yang sampai banyak maaf diri kalau dia tidak ada satu, saking dia terbiasa dengan hukuman bahwa motivasi memberikan penghargaan kepada hukuman itu kurang tepat belumlah bagus, tapi bukan berarti kita salah menerapkannya selama ini nah itu dia lalu yang terakhir adalah motivasi untuk mereka ingin menghargai dirinya berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini dalam dirinya itu misalnya tadi kalau anak datang tepat waktu Uh, untuk melaksanakan tiket, dia yakin bahwa itu bentuk tanggung jawab dirinya. Artinya dia melakukan itu tanpa paksaan dari siapapun, benar-benar muncul dari kesadaran dirinya. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus membuat aturan di kelas atau bagaimana? Nah, di sini yang benar itu kita harus membuat namanya keyakinan kelas. Sebagaimana di kelas itu kita sudah rubah. Dari aturan kelas menjadi keyakinan kelas, karena aturan itu sifatnya sedikit kaku, sementara kalau keyakinan kelas sifatnya abstrak dan mengandung nilai-nilai yang harus dilakukan karena ini kita dapat uh, lihat bu. Lalu pertanyaannya mengapa keyakinan kelas, kok bukan aturan kelas? Nah, mengapa harus aturan kelas? Apa bedanya itu ya, pertanyaannya? Jawabannya tentu kalau misalnya gini Bu mengapa kita harus pakai masker? Itu maksudnya apakah kita dipaksa Umi kalau pakai masker kenapa Umi? menjaga kesehatan penularan Covid pada saat sekarang 19 sekali Umi karena kalau seandainya kita tidak pakai masker berarti kita sadar bahwa ada bahaya yang mengancam berarti itulah yang namanya nilai yang kita yakini umi secara sadar tanpa perintah dengan orang lain memakai masker kan nah itu yang kita ingin tanamkan di sekolah ini supaya bagaimana anak-anak kita sadar dengan sendirinya tanpa harus dipaksa oleh kita nah kita persingkat saja dengan menanamkan nilai-nilai itu maka akan terwujud motivasi internalnya sehingga nanti anak-anak itu tidak perlu lagi kita paksakan ayo buang sampah ayo melakukan ini ayo piket kelas ayo disiplin anak-anak gitu nggak perlu lagi karena mereka punya nilai punya dasar sebagai motivasi untuk melakukan sebuah tindakan nah bagaimana cara kita untuk menyusun nilai-nilainya ya jadi kita akan membuat keyakinan kelas Cara membuat keyakinan kelas ini yang pertama dengan cara berkolaborasi. Jadi bukan gurunya yang membuatnya, tetapi guru dan siswanya yang membuatnya. Namanya konsensus. Jadi kita berikan pertanyaan-pertanyaan kunci kepada anak-anak supaya nanti anak-anaknya bisa merefleksi nilai-nilai yang ada dalam dirinya, di keluarganya, dan sebagainya. Sehingga nanti kita praktekkan di sekolah ini dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang konsisten di sekolah. Nah, untuk melakukan itu, mungkin kita bisa menonton sebuah video ya. Di mana tidaknya uh, cara merumuskan keyakinan kelas bersama dengan anak-anak sampai nanti menghasilkan sebuah keyakinan kelas sampai penerapannya. Ya, mungkin itu Mari kita nonton sama-sama videonya, semoga dapat menginspirasi kita semua. lalu dengan pertanyaan-pertanyaan nanti -pertanyaan, supaya misalnya di rumah itu dia yakin apa melakukan sesuatu itu karena ada keyakinan apa Kalau seandainya dia berjalan di pinggir jalan, kenapa ya? Mungkin dia memiliki keyakinan bahwa itu ada supaya dia selamat Jadi dia bertambah dan sebagainya Setelah selesai kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci Dia akan untuk berekspresi dengan untuk menghasilkan bahasa keyakinan kelas keyakinan dunia yang telah dibuat. ini adalah proses menganalisis hasil uh, keyakinan apa nilai-nilai yang siswa diyakini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan kunci yang kita lakukan dari nilai-nilai siswa ini dapat kita rumuskan nanti untuk menjadi sebuah keyakinan kelas jadi bukan lagi kita menggunakan aturan kelas karena nilai keyakinan kelas itu lebih universal dan lebih abstrak nah ini bercontoh bentuk, contoh bentuk Uh, keyakinan kelas ya Jadi setelah kita analisis Dari beberapa pertanyaan kunci Bahwa keyakinan kelas kami Adalah Siswa dan guru yang religius Selalu disiplin sopan, kreatif, selalu bekerja sama Jujur Selalu menolong, mandiri Menghargai dan menghormati orang lain Serta bertanggung jawab Bedanya adalah misalnya dulu Dulu yang kalau kita menggunakan aturan kelasmi. Nah, uh, Jadi apa anak-anak harus taat dalam beragama, itu kan dulu anak-anak harus, harus taat kepada agama, harus selalu uh, datang tepat tepat waktu, gitu. uh, suka harus menolong orang lain, itu adalah aturan. Kalau keyakinan kelas diubah aja kata-katanya sebenarnya, contoh religius itu kan membuat bagaimana anak-anak taat kepada agamanya. Jadi tidak perlu lagi ditekan harus menjalankan perintah agama sesuai keyakinan masing-masing dan sebagainya. Jadi dengan nilai kira, nilai nilai ini, keyakinan kelas ini, maka anak-anak akan melakukan aktivitas di kelasnya tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, saya percepat aja kejadian sedikit. Oh, Enggak bisa ya karena ini kita gunakan slide ya ini contoh kebiasaan-kebiasaan berdasarkan keyakinan telasan anak disiplin jadi anak-anak itu melatih dirinya tanpa dipaksa untuk disiplin di kelas jadi mereka membiasakan diri untuk teratur ya, sebagaimana juga kita melaksanakan jumpa saksi dalam uh, satu kali seminggu itu termasuk dari bentuk keyakinan kelas 4A yang diimbaskan kepada seluruh siswa yang ada di SDN 5 yang harapan nanti bisa melahirkan generasi generasi yang mampu mengontrol dirinya ya ini contoh dia sadar sebagai bentuk tanggung jawab dia memungut sampah ayat nanti juga dilibatkan dengan guru guru lain di Uh, sekolah untuk melakukan budaya positif. ya ini bapak ibu guru sedang membersihkan kaca dibantu dengan anak-anak yang mengelilingkan kaca dan ibu guru ikut menyapu juga semuanya. Uh, jadi seperti ini jadi nanti akan lahir kerjasama tidak ada lagi siswa saja yang bekerja gurunya yang memerintah seperti dulu jadi sama-sama sama-sama memiliki tanggung jawab di sekolah ini. Nah ini numerasinya jadi anak-anak merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan capaian pembelajaran numerasi di sekolah. Ya mungkin ah, mungkin untuk sementara karena materi kita cukup untuk membuat keyakinan kelas. Nanti saya harap Bapak Ibu juga bisa membuat keyakinan kelas di. Kelasnya gitu maksudnya supaya nanti bisa diterapkan oleh anak-anak, atau sebelum kita tutup, kami ada pertanyaan atau apa closing statement ada. Barukatu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya Setelah saya mengamati apa yang menjadi paparan Pak Erdin Menarik sekali materinya nah, kemudian saya ingin bertanya Bagaimana sikap seorang guru Terutama pada pribadi umi Setelah rumah itu sudah terbiasa dengan disiplin dan aturan oleh orang tuanya tepat waktu, karena harus datang cepat ke sekolah gitu. Setelah nyampe di sekolah, hampir jam sudah selesai. Apa nih? Kok gurunya belum nyampe di sekolah? Anak-anak masih duduk kayak orang yang menunggu bis yang keluar uh, kota Pak nah, yang ingin saya tanyakan, gimana kan? Sikap, apakah? guru atau pimpinan sekolah yang memberikan contoh atau menenangkan disiplin dan aturan pada guru tersebut. Sekian Pak Yatin. Terima kasih terima kasih atas bantuannya dan mohon maaf Kelebihan dan kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Uh, pertanyaan yang luar biasa ya. Kalau seandainya di rumah sudah Biasa menerapkan disiplin Tapi ternyata anak-anak datang lebih awal dan gurunya belum datang Pertanyaannya yang belum mampu mengontrol dirinya siswa atau gurunya kan gitu Berarti gurunya ya, gurunya belum mampu uh, memiliki nilai-nilai dalam dirinya Kalau anak-anak itu sudah sadar bahwa disiplin itu memang harus dia lakukan, Itu yang dimaksud dengan motivasi internal tanpa disuruh dia, wah ini sudah jam 6.30, nanti saya terlambat saya nggak mau menjadi orang yang terlambat, berarti sudah ada nilai dalam diri siswanya kalau saya, misalnya gurunya terlambat, berarti gurunya yang harus kita berdayakan supaya nanti bisa memunculkan nilai-nilai dalam dirinya sehingga nanti saya takut pada pas sekolah, saya takut pada malu sama teman kalau terlambat bukan itu yang diharapkan. dia benar-benar sadar sebagai bentuk tanggung jawab dia untuk menerapkan itu Sebenarnya masih banyak yang harus kita bahas tapi karena waktu kita dan materi saya cukup sampai di sini nanti Umi dan ibu-ibu dan teman-teman yang lain bisa kita lakukan sharing lagi ada masih ada lima posisi kontrol dan lima kebutuhan dasar manusia Jadi saya singgung dulu sebentar setelah kita bentuk nilai-nilai tidak -nilai kelas nanti akan ada kan anak-anak yang suka mengganggu temannya -teman, mi. Sebenarnya itu karena dia butuh ada kebutuhan yang tidak belum dipenuhi oleh dirinya itu. Nah misalnya ini, uh, itu namanya uh, lima kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan untuk pertanian itu kasih sayang, kesenangan, kebebasan. Iya, uh, kasih sayang, kebebasan dan pemantau ya atau penguasaan. Jadi misalnya anak dia mengganggu temannya karena dia isi saja misalnya itu alasannya setelah kita tanya berarti dia itu butuh uh, kesenangan maka anak-anak seperti ini berikan waktu lebih uh, di luar kelas mungkin untuk melakukan aktivitasnya supaya dia mendapatkan kepuasan uh, untuk kesenangannya atau ada anak-anak yang suka mengganggu temannya alasannya saya dia ingin dihargai Berarti ini anak-anak yang butuh penguasaan. Kebutuhan penguasaan dia itu tipikal anak-anak yang jadi pemimpin. Biasanya begitu dia. Kalau dia gesek karena di rumah jarang diperhatiin orang tua, berarti dia butuh kasih sayang. Nah untuk mengontrol ini masih ada dua materi, yaitu posisi kontrol dan juga restitusi dan sebenarnya. Kalau kita bahas sampai tuntas, materinya sangat bagus tapi... Saya akan cuma sampai Membuat nilai-nilai Keyakinan kelas Nah mungkin seperti itu atau Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya Ada uh, pas? Sudah apa Baik uh, Sebagai tindak lanjutnya nanti uh, Saya akan Melihat uh, Aktivitas dari ibu, ibu untuk membuat keyakinan kelas Nanti bisa uh, Saya bantu juga Ini supaya di SD 5 kebetulan sekolah penggerak jadi sudah kita bukan tidak berarti bukan berarti tidak menggunakan aturan aturannya itu sudah berubah menjadi keyakinan kelas nah mungkin itu saja uh, dari saya semoga materi yang disampaikan ini bermanfaat dan dapat memberikan motivasi baru bagi teman-teman sekalian terima kasih atas perhatiannya tapi nah, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, lain aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.